Terupdate dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kita mendapatkan kabar sedih sahabat ya. Kabar sedih yang dimana ini adalah salah satu orang yang mempertemukan Dedek Lengsi dan Kakak Bila di salah satu acara talkshow sahabat ya, tentunya. Om Tungkul Arwana dikabarkan masuk rumah sakit. Persahabat yang kita lihat diunggah oleh akun polisi Leslar yang meriPos kembali unggahan dari indonesian.id. Persahabat yang kita lihat di sini ada sebuah kabar bahwa komedian Tukul Arwana dikabarkan dilarikan ke rumah sakit karena diduga mengalami masalah pada bagian otaknya yaitu pendarahan otak berdasarkan keterangan penjaga rumah Tukul presenter kondang itu dibawa ke rumah sakit sejak hari Rabu kemarin persahabatnya Yuk kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Om Tukul Arwana... ...secepatnya segera disembuhkan di ya, atas penyakitnya. Dan kita sebagai fans Sejati Leslar wajib untuk bersatu... ...mendoakan yang terbaik untuk kesembuhan. Om Tukul adalah salah satu tentunya orang yang mempertemukan... ...Dedek Lesti dan Kakak Rizki Bilar. Yuk kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk kesembuhan Mas Tukul Arwana... Dan kita lihat juga persahabat ya banyak sekali doa nih yang diberikan dari para fans. Salah satunya dari akun HalimahAquarius02. Amin ya Allah, siapakah Allah, Om segera diangkat penyakitnya, lekas pulih kembali. Amin. Mudah-mudahan saja persahabat ya biar bisa kembali menghibur kita semua di acara tentunya apapun. Dan untuk berikutnya ada sebuah unggahan spesial juga, ini diunggah oleh akun Sabar Tinggal Sekalian Selar Yang merepost unggahan tentunya dari kawan potret ya Perhatikan sebuah kalimat komentar yang diberikan kawan Hati-hati ya yang bikin Lesti sakit hati Dia kalau udah sakit hati, banget ngadunya sama Allah Katanya itu bersahabat Hati-hati ya. kalau Tuhan udah dengar keluh kesahnya Tuh, diingatlah sahabat ya Hati-hati yang bikin sakit hati di DLSD Kalau sudah sakit banget DLSD kejuaraan, ngadunya sama Allah ya Kalau sudah berkandang pastinya Tentunya semuanya terjadi Jangan sampai menyakiti hati orang lain persahabat ya. Ini pesan langsung dari gaawan potret Ada kalimat kesan juga yang dituliskan Jika kamu menyakiti orang Tapi orang itu membalas dengan cara sujud di hadapan Allah maka kamu sedang dalam masalah Tuh, diingat, dicatat, dipahami ya Dan kita lihat juga di dalam komentar banyak sekali Tentunya diberikan dari para fans Yakni dari akun RNAR 56568 Karena sesungguhnya Allah maha tahu segalanya yang umatnya inginkan Tuh, persahabat ya Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain Yang mana tentunya kita sebagai fans sejati harus selalu mendoakan yang terbaik untuk Dede Lesti Kejora. Dan keunggahan berikutnya juga para sahabat perhatikan di sini ada unggahan dari Bang Didi Rodiman ya, yang mengunggah sebuah postingan momen ketika di acara The Secret of Lancelar ini adalah live streaming yang tentunya membuat kita semakin bahagia dan bangga. Lesti dan Bilar ini menjawab semua rahasia terbesar. Yang tentunya selama ini ditutupi persahabat dan kita lihat juga acara live streaming tersebut mendapatkan rekor MURI. Wow, masya Allah banget ya! Dan tentu di postingan ini kita tentunya salpak sama kalimat caption yang sangat luar biasa yang dituliskan oleh Didi Rodiman ini, khususnya untuk netizen. Persahabat, perhatikan di sini. Satu pesanku untuk kalian, wahai netizen, yang menganggap diri kalian selalu benar. Apapun dan bagaimanapun seseorang, semua dia lakukan dengan pemikiran yang matang. Semua hidup ini dia yang menjalani, bukan kalian. Jadi kalian tidak berhak menjuri seseorang berdasarkan pemikiran dan penilaianmu Berkacalah pada kaca yang ada di dekatmu Apalkah kalian memang sudah sempurna layaknya kata-kata kalian kepada orang yang kalian fitnah ya. Jika belum kalian tidak berhak menilai seseorang juga Tanpa alasan jelas dan pasti Teruntuk dedek Lesti Kejora sabar ya masih terlalu banyak orang yang sayang sama kamu Fokus sama apa yang ada sekarang Jangan hiraukan kicauan orang yang tidak tahu siapa diri kita Bahagia untukmu Sehat untuk si calon bayi Dan senyum bangga untuk orang-orang di sekitarmu Dede, love you dear Masya Allah bangga persahabat ya Ini salah satu orang yang sangat Men-support, mendukung, mendoakan untuk Dede Lesti kejora Ini dicamkan untuk netizen jangan Tentunya, sampai memfitnah apalagi syirik, persahabat yang membicarakan orang lain tanpa tahu isi dalamnya. Persahabat, ya, dan kita lihat juga di sini banyak sekali tanggapan yang sangat positif dari para fans, salah satunya dari akun Instagram Bunda Vina, underscore. 111 bener banget kok aku termasuk orang yang sayang banget sama ini anak dan suka nangis kalau ada orang yang menghujat dia tuh persahabat ya masih banyak ternyata orang yang sayang dan cinta kepada lesla tetap dukung dan tetap menjadi fans sejati yang solid dan kompak mendoakan yang terbaik dan ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ya kita ke kabar terbaru di siang hari ini juga nih vitamin bahagia kita dapatkan Masya Allah, ternyata Kakak Bilar hari ini di lokasi syuting dan lagi menyanyi terlena ya, bareng Bang Haris. Masya Allah, banget ya. Kakak Bilar di situ terlihat sangat fokus sama HP-nya. Mudah-mudahan hari ini selalu berikan kelancaran dan kesehatan. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Untuk stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.